izin Prof Andri dan okay. rekan-rekan eh, saya memaparkan tentang disertasi lebih sedikit yes, apa yang sudah ingin saya kembangkan di ilmu olahraga. terkait disertasi saya yang pertama tentang pengembangan tes fisik Prof. jadi berbasis Android yang ingin saya kembangkan di cabang olahraga sepak takraw. Ya, ya ya. Jadi, kenapa saya mengambil tes fisik berbasis Android karena selama ini tes fisik yang dilakukan apabila sudah terlaksana pengolahan datanya masih membutuhkan waktu yang lama, Prof. Jadi mungkin hmm. tergantung atlet berapa jumlah atlet yang diteskan item-itemnya bagaimana harus penginputan data harus menghitung memakai norma dan sebagainya ya, ya. itu saya eh, tertarik dengan berbasis Android karena kita bisa praktis ya kita kalau pada daerah-daerah yang yang pelosok-pelosok mungkin tidak harus menggunakan laptop tapi cukup membawa satu genggam HP atau handphone bisa untuk mengukur atau mendapatkan hasil tes fisik yang sudah terlaksana. Jadi misalnya hari ini tes dimasukkan datanya lewat HP, hasilnya pun bisa langsung keluar. Itu yang ingin saya kembangkan, yaitu Ya itu uh, ya. J. bisa nya apa? Isavantage nya uh, terkait ini ya, yang Yang melatar belakangnya adalah untuk beberapa item tes fisik yang selama ini dipakai dari daun 2016 sampai 2021 ini. Ingin saya kembangkan lagi, Prof. Apakah item-item itu sudah mewakili dari karakteristik cabur sepak takro? Apakah belum? Ya, ya. Jadi ada yang selama ini sudah dijalankan di Platnas maupun di semua PPLP sejauh tengah atau PPLP se-Indonesia itu memakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 item Ya, yeah, yeah. Lari 20, agility clock, standing split, vertical jump, dan test sit up. Dan juga tire veautomate. Dari beberapa aspek atau item tes yang ada eh, rencana saya akan mendatangkan beberapa pakar tes fisik bro. jadi untuk menganalisa karakteristik cabang olahraga di sepak karena setiap cabang olahraga berbeda sekali Prof seperti misalnya di Pak Salve itu di tenis lapangan gitu ya yeah. Walaupun sama-sama misalnya tenis tapi meja dan tenis lapangan itu karakteristik Capurnya sudah berbeda walaupun depannya sama tenis tapi tenis lapangan dan tenis meja sudah berbeda maka nanti, nanti juga saya akan memanggil beberapa pakar yang di sepak ya, yang sudah selama ini juga dipakai di pelatnas untuk memberikan arahan untuk terkait item-item tes apa saja yang signifikan ya, yang yang bisa dilakukan di sepak takro yang ingin saya sampaikan pada Prof. Andri dan juga rekan-rekan terkait disertasi saya. Mungkin baru itu saja, Prof, dari kerangka berpikir saya, belum meranah ke kajian teori dan sebagainya, Hanya, walaupun sudah ada beberapa yang kemarin disarankan dari Prof. Rukon terkait pada penambahan, carilah eh, referensi dari Barry L. Jensen terkait pembuatan norma item test Nah, jadi sudah saya kemarin dan ketemu sama Prof Rukun udah diberikan berkuit tapi untuk keseluruhan kajian teori saya belum belum sampai ranah itu Prof. karena masih masih tarafnya ingin coba memajukan disertasi seperti ini Bagaimana nanti kedepannya itu saja Pro mungkin dari saya mungkin sebelum uh, saya review uh, yang lain jadi, jadi begini kalau mau menulis Proposal disertasi itu uh, membutuhkan satu capaian ya. Jadi capaiannya itu harus merumuskan novelty dari karya ini berdasarkan uh, studi kita ya di jurnal-jurnal dan di literatur yang berkaitan erat dengan Persoalan tes apa itu yang ada ya? Jadi, mungkin Android itu sudah pernah ada yang menulis atau belum ya, atau yang sudah ada sekarang itu seperti apa? Tapi basisnya itu bukan hanya diucapkan, ya. basisnya itu berdasarkan data-data publikasi yang sudah muncul. Jadi disebut adalah novelty, ya. jadi novelty itu kebaruan dari karya ini harus disebutkan secara lebih apa, eh, metodologis. Itu Mas Andika. Jadi apa yang saya katakan ini, Mas Andika ya harus tidak tidaknya kalau saya waktu menulis disertasi 50 buku ya, ya mungkin kalau disertasi itu minimal ya 30 karya yang dibaca yang diungkapkan yang berkaitan erat dengan e, tes fisik itu ya maka dari situ kan kemudian nanti muncul e, mengenai kategori kategori apa yang disampaikan dan metodenya bagaimana itu harus harus dilakukan satu telusur ya penelusuran mengenai karya-karya terdahulu yang yang sudah ada sehingga ada riset gap itu kemudian memposisikan uh, diri kita untuk tidak menjiplak atau tidak melakukan plagiarisme karena sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi Anda mengambil posisi uji tes itu mesti harus yang berbeda dengan uji tes yang selama ini sudah ada. Itu saja anu apa reviewer saya Pak Sandika. Iya Prof Andri, ya. terkait buku tadi memang sudah ada beberapa tapi memang belum belum banyak karena saya belum belum ke kajian teori Prof, tapi baru, nah, baru Itu bukan menerang. kajian teori. Jadi itu itu bukan kajian teori, masih discourse novelty ya nah di dalam proposal itu kalau waktu saya studi di Perancis itu minimal ada tiga ya discourse apa itu tadi novelty yang kedua ya, atau okay. originality dites ya originality dites itu uh, sejauh mana kita topik kita itu tidak apa Pernah ditulis oleh orang gitu ya? Yeah. <laughs> iya, lagiat lah. Jadi ya nanti munculnya ya. kan begitu. Mau wow, pernah ditulis kok nggak disebutkan? Disebutkan mungkin sama temanya tentang tes fisik, tetapi ada sesuatu yang baru misalkan belum ada yang nulis Android gitu, Mas Andika. Oh, ya, ya, ya. Kemudian yang kedua, di dalam latar belakang itu ada diskos teoritik. Nah, kalau diskos teoritik itu mempersoalkan nanti apakah pembahasan itu menggunakan teori tertentu yeah. ya ataukah menggunakan teori yang pernah ditulis digunakan oleh orang lain ya apakah yang digunakan oleh orang lain dan mungkin Anda menyebutkan bahwa orang lain dengan teori ini menghasilkan ini saya berbeda lagu gitu lah ya cara kita nah yang Ketiga, biasanya diskurs faktual, diskurs faktual itu seperti yang anda ceritakan tadi, ya basisnya itu fakta yang ada data, data, data, data fakta fakta yeah. yang fakta itu maksudnya yang mungkin belum pernah diangkat ke dalam jurnal maupun di majalah. Nah, setelah itu baru kemudian merumuskan masalahnya rumusan masalah itu harus original, ya atau baik apa problematik yang diajukan ya jangan sampai di jurnal yang lain pernah diajukan pertanyaan yang sama gitu, ya. Nah, itu ya itu menganggap bahwa berdasarkan latar belakang tadi latar belakang Ya teoritis latar belakang faktual latar belakang eh, apa eh, penelitian yang sudah ada itu Anda kemudian menyimpulkan menjadi sebuah pertanyaan pertanyaannya nggak usah banyak banyak ya nanti dari satu pertanyaan major yang besar itu kemudian eh, dapat diuraikan pada pertanyaan-pertanyaan yang lebih аю <usuk>